Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-temanku, dimanapun kalian berada Sehat selalu, optimis, yakin, dan pasti bisa Oke teman-teman Setiap jam segini Saya waktunya ngasih makan peliharaan saya ya teman-teman Nah, ini peliharaan kesayangan saya Namanya si Angel ya namanya ya Karena jenis kelaminnya perempuan Aku kasih nama Angel ya teman-teman uh, Waktu itu saya nemu di pohon pala ya uh, Waktu itu lagi hujan besar Dia ada suara nangis aku naik aku samperin ternyata seekor anak musang yang ditinggal sama induknya ya saya ambil saya pelihara ya terus saya lihat jenis kelaminnya ya udah saya kasih nama si Angel ya ini namanya si Angel si Angel ini adalah seorang musang pandan ya umurnya paling ini baru berapa bulan ya gak tahu sekitar empat bulan lah ya saya temukan dua bulan yang lalu ya empat bulan kayaknya sekitar segitulah. mungkin temen-temen yang suka pelihara musang ya tahu ini umur berapa ya saya enggak begitu pengalaman yang pasti saya sangat sayang sama si angel ini ini adalah teman saya bercanda kalau saya lagi jenuh saya main sama si angel walaupun si angel ini masih agak beringas ya teman-teman belum begitu jinak ya masih agak galak agak ngacir ya ekornya juga merintil gini spiral ya tuh nah, seperti biasa saya kalau jam segini ini ngasih makan si Angel ya. Nah, cuman si Angel ini sekarang tidak suka makan pisang ya, teman-teman. Kalau saya kasih pisang itu dilepehin dilepehin dimuntahin ya gara-gara Bang MKM Waktu itu ngasih saran, coba kasih nasi. Nah, biar cepet gede, katanya gitu. Saya coba kasih nasi, ternyata si Angel seneng banget ya. Nasi dikasih kecap. Ya, seneng banget. Cuman ya, itu. Sekarang jadi lupa sama, apa? Sama pisang ya. Kalau dikasih pisang, nggak mau dili Muntahin lagi, senangnya sama uh, nasi ya. Nasi uh, sekarang saya akan ngasih dia makanan sehat ya. Ke... Tadi saya di apa namanya, tuh dia keluar tadi saya di telepon bang MKM coba kasih telur katanya gitu nah, makanya tadi saya ngerebus telur ya saya akan kasih telur nih, kasihan udah lapar kayaknya ya hmm. ya ini saya kasih telur nih ya udah direbus tuh, dia. tuh galakan Shhh, masih beringas ya tuh <laughs> dia lapar teman-teman tuh dia beringas ya saya kasih telur saya Kasih telur nih Udah saya rebus Saya tutup dulu pintunya Marah dia tuh Karena dia nggak dikasih makan Jadi Saya nggak ini Saya kasih telur nih Saya coba sini dulu ya ini. Saya kupas dulu nih Diam menjel diam kamu diem, nanti juga dikasih. Tuh dia tuh jadi seneng banget coba. Tuh dia kan kelewat lapar ya tuh. <laughs> eh, saya kasih ya tangan. nah, Nih kamu jangan galak galak kamu tuh sini sini kamu ini sini. Hey sini sini. kasih beringas ya. Saya kasih yang kuningnya nih. Jangan di jangan di jangan di ini untuk sayang. Kamu tuh dibuang-buang. Saya aja. Jarang makan telur kamu tuh kalau bukan hanya Bang MKM. Hah. Yang nyuruh ngasih telur gak saya kasih. Diem. Diam, kamu diam. Oh. Tuh tuh, oh, tuh dia marah tuh. Wah, lapar lah Dikit-dikit, ya. <laughs> dikit-dikit, dikit-dikit makanya nanti kamu keselak. Oh. Tuh, tuh. Minum, minum, minum tuh. dikit kamu teh ah Lapar banget kasian saya telat eh, eh jangan semua dikit-dikit jadi jatuhin dikit-dikit kamu -dikit, ih ini sebenarnya si angel ini kemarin ditawar sama adeku ya sahabat engineering Indonesia tuh pengen banget katanya pengen pelihara musang kosa sih boleh-boleh aja sih yang penting dirawat cuman ya adeku itu si apa dia sibuk terus kerja dimana dirawat jadi gak saya kasih ya dia ngerengek-rengek sahabat engineering sahabat engineering Indonesia tunggu ngerengek-rengek pengen si Angel Tuh, dia lapar banget ya makan telur dikit-dikit kamu nggak udah lapar banget sih udah kelewat ya biasa saya jam delapan ngasih ngasih makan ini sekarang udah jam 10 ya. Tuh, dia. Galak, masih beringas. Pelan-pelan, hmm. makannya kamu tuh. Hmm. telur satu. Nanti habis makan telur, kamu makan nasi. Dan telurnya satu aja nah uh, yeah. hmm, nah di atas buka tuh buka kamu bisa enggak hmm. dikit dikit dikit dikit makanya selak. Angel. ini makan kasihan ya makannya sehari sekali setiap jam segini ya malam kalau siang tidur gak mau makan saya bangunin saya suapin dia gak mau murungkut kameranya nggak fokus ya, susah ah, Ilah banget, ya. Hmm. Ah, udah makan telurnya habis, Terus kamu makan nasi, ah, ya kayak teman-teman tuh, kebetulan saya tadi udah nyiapin nasi, nah, dikasih, udah saya kasih kecap ini, hmm, saya kasih nasi. <tuh> <tuh> saya kasih nasi, pakai cak tuh. jadi senang banget tuh, kena cakarnya Angel, hei, Angel, sini, dia nurut ya, sih. Kalau dipanggil Angel, dia ngelirik ya. Nurut, kena, uh, apa? Sudah sering saya panggil Angel, saya latih. Jadi kalau dipanggil Angel itu, ngelirik, nyamperin. Hei, Angel, nih, udah kenyang kamu, heh. Udah kenyang belum? Nasi ya dikasih kecap. Oh ya, teman, teman saya kasih guling biar dia hangat ya, kasih guling, kasih papan ya karena kasihan kalau nggak dikasih papan, kalau dia alas ya uh, ininya kan ini ya. eh uh, besi jadi dingin hmm, udah kenyang kayaknya nih makan ini makan apa makan telur satu ya oke okay. sampai di sini dulu ya teman-teman terima kasih haturnuhun pisan kasadayana dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh